Badan enggak? benar enggak? Badan orang sehat tapi ada kerjaan enggak bisa sekolah enggak. Atau ada dia sehat tapi ada tugas sekolah. Enggak. Bisa ada hari ini di sini? Enggak bisa. Makanya kita pada bersungguh bersyukur Yang kedua, dia sehat ada waktunya tapi dia sakit. Nah, bisa enggak? Enggak bisa. Makanya Nikmat yang paling jarang kita sebut itu nikmat sehat dan Islam. kesempatan kesempatan ditambah lagi dengan nikmat is, dan is Islam. Iman dan Islam itu nikmat, ya. Karena, kalau, ya, kalau, karena kalau ada nikmat iman dan Islam, kalau kita sehat, kalau kita bisa tapi kita enggak beriman, kita enggak beriman. Islam ya, kita enggak bisa hadir di tempat ini, ya. ya. Kedua kalinya, kalau kita akurkan masalah peserta salam kepada diri kita, Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam, karena dengan berkata beliau di putus di atas muka bumi ini, kita bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk itu berupa al, al ya, hudahnya nas, ya kan, bapak minal buddha wa'ala wongkohan itu ya itu adalah al-Qur'an al-Qur'an maksudnya makanya al-Qur'an itu banyak awal karena juga disebut Alkitab al-Qur'an al Qur'an, al, -Qur al, -Qur al, -Qur al sifat ya al itu an-nur ya cahaya. ya al-Asifah pernah? pernah ya kalau lagi sakit baca al-Qur'an ya itu, ya kalau lagi sakit hati baca so, menjadi tenang amin ya. ketahui ya. ketahui anak siapa yang disebut anak di sini Nah, kita yang belajar itu begini, ya. ikhlak ayuhan wala bung najib. Jadi pengarang kitab, bukan Umar bin Affan, Waraja itu cara mengulangkan kitab. Abu katanya, Iqlam ayuhan wala bung najib. Ketahulilah wahai anak yang, bu, yang mulia. Ya, ya. najib, najib. Artinya mulia. Ya. Jadi, pengarah kitab sangat, sangat, apa namanya, mengharuskan. Apa namanya, menghormati kita, makanya bilang, "Karena kita belajar kitab beliau ini, makanya beliau bilang, nabi pun mulia." Ya, yeah. kita belajar kita, kitabnya, beliau beliau sudah mengatakan, beliau mengatakan, "Ketahuilah, wahai anak yang mulia." Nah, itu kan, nah. Ya, Najib artinya bu. mulia. Bisa ya? Nanti at, nanti namakan artinya Najib, Bu. Najib ya. Mulia ya. Boleh itu, boleh tuh. Kalau ada istilah bagus pakai nama-nama doa. Doa. Terus. Anna abaka, Anna. Sesungguh. Nah, sesungguhnya ee sesungguhnya ini kan saya bukan nyanyi ya, jangan di di sana-sana nyanyi ya. Karena agama, sesungguhnya bapakmu yuhip kan? yuhip enggak, apa yuhip enggak? Kan? Nah mencintai, siapa yang mencintai? Gitu? Kita sejajarnya. Kan ini tentang bapak kita kan? Nah, ada abangnya Yuni buka. Ada kayak yang tidak dicintai sama bapaknya di sini? Ah? Oh dicintai, walaupun bapak kita galak. Iya. Oh, oh. Nah, tapi pernah nggak dia kasih makan? Nggak. Nah, gitu kan? Ternyata ini kenapa ini, di negara, karena menjaga kita itu nah ekspresi rasa sayang itu berbeda-beda ya, yeah. yeah. anda harus mengerti jangan jangan anda mengatakan rasa sayang bapak itu hanya di saat anda dituruti kemauannya saja nah di saat dia marah juga itu ekspresi rasa sayang namanya Nah, ya itu ya, jangan-jangan nah, gara-gara bapaknya marah, lalu bilang kan bapak saya galak, enggak saya sama saya ah, itu uh, apa, apa namanya, ya? itu bukan kan, hal yang pergi. ya? Ya, Yuhid, juga yuhid, yuhid, yuhid, yuhid, yuhid, yuhid, Ya sesungguhnya ayahku menyayangiku Aidor seperti mitla Aidor nah, itu juga mitla ibu ya seperti ibumu ya jadi bapak kita juga mencintai kita seperti ibu ibu kita itu ya jadi jangan bilang kan? di saat kemauan kita itu nanti, baru kita bilang bapak kita sayang kan? kita, tapi di saat yang marah itu juga kan? termasuk bapak kita juga sama. sayang kan? Ngerti ya? ya? nanti kalau kita nggak tahu mau produknya Indonesia, bahwa bahwa Pak dia ya? yang ya, pa, buah, ya. Pa, buah, ya. Pa, buah, ya. Beliau keluar setiap hari minta berbaik dari rumah 100 dengan sa sa sabar ya ala ta'adi ala ta'adi ya satiran ala ta'adi yang sakar akan ke gelalahan wal akhri dan panas. Ya, kalau panas itu artinya panas. Ini tulis di produk. Kalau enggak tahu itu tulis dia. Nah, jadi kalau ada orang, Arab datang ke sini dia sebut panas, berarti dia sebut kok panas sekali. Itu kan tahu kan dia. Nah, tahu artinya kan? enggak? kita ketaruh kamus kan lagi. Nah, itu pentingnya produk aja. Ya. Bayarlah uang ilat duka. Dia pergi ke duka. Duka artinya to toko. Toko awisuk dan atau pak pasar. Duka artinya toko. To duka eh duka nanti kalau pergi ke Arab Saudi, saya nggak duka di mana? Tubuh nanti ditunjukkan, nanti orang-orang tanya dia airnya ditunjukkan, di mana tubuh katanya. Apa tukar-tukar katanya? Nah, itu kan. Ya, jangan nanti tunjukin dia masjid, sih. orang mau pergi ke tubuh ditunjukin masjid. Nah, itu kan salah ya. Ya, banyak yang dilakukan, jadi eh uh, beliau <tuk> toko atau ke, ke pasar untuk mencari <tuk> mal <tuk> uh, untuk mencari bisnis untuk, untuk ya, kan? Di sini contohnya Bapak bapaknya ini seorang pedagang. Ber tajirun ya. ya. Kalau terakhir tajirun itu artinya pedagang ya. Kan? Kalau orang Indonesia orang Indonesia sebut orang tajir itu kaya ya. Kalau orang Arab tajir itu pedagang ya. Jangan ya, anggap Uh, bukan jangan anggap nanti tajirun tajirun berarti dia kaya anak itu tajirun artinya beragam ya, ya. tajirun itu beragam bukan orang kaya tapi kalau dalam cerita tajir orang kaya ya ya terus, terus. lakukan malah bisa uh. Waya sedari lakar malah Wala al-Iman Apa artinya? Waya sedari laka Lakar dan memberikanmu Malah bisa Malah bisa artinya? Baju, libasul, baju ya Ada ayah di sana ya Di Al-Quran Kuna libasul lakum Wa'atum libasul lah lalu, nah oh. eh, tapi yang <tif> saya terjemahkan nanti ini masih masuk kecil dia. ya, ya e itu masuk nanti dibaca di harta muka ya, kan? bisa menaruh lantung pun, bisa menaruh lantung pun, nah di pasal lantung katanya dia adalah pakaian bayimu dan kamu adalah pakaian baginya Ya jangan dikias ya, ya, jangan ya, loading nanti. Ya, ya. ini Bapak gini-gini aja nanti kita pas bertanya tidak loading-loading. Terus, terus, terus, wala apa? -imata. imata ma, maka, makanan, ya. Taat artinya ma, makan. Kalau kalau makan artinya Akulun bisa juga dia Akulun makan akala ya akala pakai kap bukan kok ya Kalau pakai top Akal Kalau pakai kap Itu artinya mama Mama ya, ya. Makan ya Ya terus Wapun saya ingin Tampai dulu Bisa ibu Wapun saya ingin Tampai nilai nilai setiap nah dan apa yang apa yang kamu butuhkan ya? setiap apa yang kamu butuhkan semua ya wakullah semua semua syaitin yang kamu butuh butuhkan wawal fa'al Wah, wah, juga. Mesulur, wa huwa ma'adzata masrur wa farhan ya dia ya, walaupun wala begitu dia bahagia dan senang ya par tanah kalau iya senangnya nah yang artinya senang, ano, senang, ya. Ya, senang ya. jadi senang ya par senang Ya, berarti namanya ya. Berarti bapaknya ingin dia tetap senang, ya. Nah, <tuk> itu ya. Ya makanya setiap hari senyum-senyum nah, ya. Karena namanya perangkat. Kan? Nah, ya. nah. nah, Kalau dia sedih-sedih bukan kata namanya ya. Nah, Kalau dia nangis nanti bilang Eh bukan namamu itu, ya. Ya, ya. perhara namanya. Jangan namanya nah, anaknya kanzak Dia sedih sekali dia sedih terus, ya, ya nah, ini baru sampai nyatakan ya, ya, karena bapaknya ingin inginnya senang, oh, bapaknya yang doakan dia senang, itu nah, berarti bapaknya siapa nama bapaknya? Mansur, nah, bapak Mansur, bapak Mansur pinter kasih nama ya, Nah supaya siap, supaya apa supaya senang agaknya gak susah dia cari, cari mainan untuk batang karena dia karena batang sudah senang ya, ya. itu ya Aziz ya ya itu nanti nama ayah yang baik-baik jangan yang jangan, jangan jelek-jelek jangan aku ini jangan jokin ya namanya ya namanya. Jangan nama yang baik-baik Mas Lur, ya, bahagia ya. ya ini yang pengen nama anaknya juga, Mas Lur Bagus itu, bahagia ya Mas Lur, mas Lur Nah, makanya ini siapa namanya? Gak datang ya? Ira, Ira namanya ya? Ira, Ira, ya ah masulri kan ya? ya. oh artinya ya. bahagia berarti ya. ibunya bahagia ya nah, bahagia ya, ya. ya, itu ya. ya. Nah, bahagia nah itu baru namanya berarti ibu bapak mereka itu pinter orang-orang dulu itu memang pinter dia cari nama jangan jangan nanti mah rakyat ya. anaknya api neraka Jangan kemarin nama politiknya apa aja, nama jangan sana itu kalau misalnya kalau itu ya ya nama oh, kan yang nanti baik ya. Nanti adik. nanti nanti ada adik Adiknya juga kalau dia salah namanya lebih baik artinya akarnya itu kita cari kalau enggak enggak bisa nama yang bagus artinya cari di tumpu itu kan itu, itu lebih bagus atau nama-nama akar -nama bisa kan atau nama-nama Nama-nama apa? Nama-nama apa? Nama-nama okay. Nabi -nama dan Rasul. nah itu Aman, ya! Selamat itu selamat malam. Selamat malam, selamat di Adam. Dititahnya agama. ada apa Ada pendapatnya, Solehuddin, kan? Orang yang rajin so dalam salih dalam agama. Oh, ya. ya ada baganannya. maksudnya itu itu anaknya itu. Muhammad ada, ya. Nah, ya. ya kalau enggak bisa, S ya. kalau nggak bisa ya yang bagus ya pergilah ke orang orang alim dan nah, cari nama yang bagus insya Allah untuk doa ah. eh, jangan jangan asal, -asal. gara baru jangan karena baru jangan dia masuk neraka jangan sampai di dalam sana gajan -gajan. Oh, ayah, ya ayo iya, iya. Wa wahabuga, wa wahabuga, wahabuga, wahabuga, wahabuga, wahabuga, wahabuga, wahabuga, wahabuga, wahabuga, wahabuga, wahabuga, wahabuga, wahabuga, wahabuga, wahabuga, wahabuga, wahabuga, wahabuga, wahabuga, kesehatan Ya. Bayang harus suka. Ah, kapan nih Haris kemarin? Apa Haris? apa nih Haris? Penjaga ya. Wayang harus suka Nabi di, di, di, di, di, di, di, di, Dia menjagaku dari segala marah Jalan. Itu, jalan, jalan. Haris, ya. Itu ya. terus apalagi Uh, yang suka menjaga dari segala mara bahaya. Uh, jika kamu sakit dia sangat se sangat sedih. Orang Uh, to to that, uh. <an> masa ada bapaknya kalau anaknya sakit, kecuali macam macam ya. tapi semacam macamnya anak, saya rasa bapak tetap penting dia kalau anaknya sakit, tetap bicara yang bawah, coba, benar tidak? enggak pernah sakit, enggak pernah sakit, tapi setiap setiap hari ini <tik> setiap hari anakku sakit apa itu? gak <tik> pernah sakit tapi gak pernah sakit tapi gak pernah sakit tapi selalu merasa sakit ya, namanya sakit juga sakit itu kan bukan hanya sakit fisik sakit perasaan juga sakit benar gak? Ini saya saya orang-orang yang lagi, lagi sih tak ya kalau saya ya Ya. Apa lagi? Ya jadi, Taqwa adalah kaidahmu yang dulu yang ya. Jadi dia kalau jika kita jika terakhir, katanya, Eh, dia sangat, sangat sangat sedih kasih roh ya, ini hari ya, dia ya, sangat dia ya. kasih roh itu sangat ada ya. di situ ya, ya. yang ya. jalan ya. asal katanya ya nggak ya. bisa lah takzakat tadi takzakat tadi di sini ya. Ya. pakainya ya yang jalan ya. Ya. Ya. ya terus Wa ya dunka nah, kadiba. Hmm, wa ya dunka. Jangan diartikan berdoa. Bahasa dia bahasa sama dokter. Nah, tolong artinya, Dok? Dokter. Wa ya dunka. Jangan artikan dia berdoa. <hari> nah, takhi memanjir. Memanjirkan dok, Dokter mem tolongkan jadi kalau orang-orang dulu panggil ahli kesehatan waran, kan waran, Indonesia waran, itu waran, dokter ya. waran, waran, waran, waran, ini ibunya waran, waran, waran, waran, waran, ya seorang dokter bener apa enggak? Ayo kalau saya salah bisa dikritik ya. waran, waran, waran, waran, waran, waran, Membeli laka ada niatan Apa? apa? Kalau kita sakit, apa yang diberikan kita? Principal, opa oh, oh oh, itu ya Pokoknya setelah <gi> <Home> ini laka adun niatan Membelikan itu, Opa Opa, mungkin dia belikan <tele> <Mindnya>, kita racun Tidak Itu ya, itu ya Nah, apa itu <SILENCIO> saya saya ada memberikan apa ya. <ini>. <SILENCIO> terus ya, <SILENCIO> indah apa artinya <SILENCIO> yang ya, <SILENCIO> ya, <prohu. Hah? SILENCIO> <SILENCIO> kalau parahat kan artinya ini mirip Ceria. katanya salah, ah, tidak bahagia atau tidak lebiran? Iya, sampai kamu ah. <laughs> <laughs> ya? Yeah. Yeah, itu ya. Ya, itu ya gak mungkin ya gak mungkin soal ayah itu Pak. Bahagia, bahagia kalau ayahnya sakit Gak ada Susah susahnya kan nah, maka dia bahagia kalau kita belum sembuh kalau kita sembuh kita nah kalau kita sembuh kalau kita sembuh terus kesana terus tengah Ceria, gimana? Apa tidak so? senang ya? Yeah. terus. wa ada iman ya? Ya Allah, halaga di sini. Dan beliau selalu, udah iman ya? Selalu ya? Allah halaga, berdoa kepada kepada saya bapak, kepada Allah Bila beda beda. Kau yang datukah, kau yang mulakah yang tadi, kalau kepada dokter itu konteksnya dokter, maka dia memang memanggil. Kalau di sini, wah, yang datukmu kan, dia berdoa, berdoa kita ya, ya jangan jangan. Artinya, dia bayar dari belakang, tapi dia berdoa kepada orang-orang yang kerajaan. Ya, salahnya sesar jadinya. Maka di sini, bayar dari belakang, tapi bagi yang mengambil dokter. Kalau yang di bawah, ya, jadi di bawah, karena kan besi Dia berdoa kepada Allah agar kamu sehat, dan selamat. Selamat, ya, selamat. Itu bahasa Arab, dia ya, selamat, itu dari bahasa Lalu hmm. Memikirkan, ya. Memikirkan? Memikirkan setiap waktu. Ya. Makanya dia cari, makanya dia cari gua sebaik, sebaik kita bisa siapa bisa makan bisa sekolah ya nah, itu nah itu artinya Bapak akan memikirkan kita ya ngerti tadi enggak ya tolong wala mutan difakir kullati bapak memperhatikan setiap waktu bisa di Dalam hal terjadi ya Apa artinya? terlihat ya? Apa ya? fakultas ya Pendidikan kan Fakultas ya Ya Kalau di Ada yeah. namanya fakultas tadi ya Fakultas terlihat ya Di saksim terlihat dia eh, Apa namanya? Dalam hal pendidikan Jadi bapak kita itu memikirkan kita dalam hal pendidikan Jangan nanti Dikira bapak kita keluar nggak cari kita untuk Kita sekolah ya Itu bapak kita cari Kita uang itu bukan kita makan Bapak kita sekolah itu kan hanya sayang kita Makanya jangan sedikit-sedikit Pas bapak kita marah Kita meradakan bapak kita ke saya Ya itu sudah benar ya Itulah, lah, ada yang tidak berada, ya, Kalau bapak kita marah, berarti ada yang salah dengan diri kita, Itu, Jangan sedikit-sedikit, orang oh, bapak saya salah, dan saya sama saya, nah, itu. Terus, terus. Waliza, ika, yuk, Ibu, luka lemah Nah, makanya dia, bapak, bapak itu, karena sayangnya, dia mengecilkan pendidikan kita akhirnya dia masukkan kita ke, ke sekolah kalau bapak kita nggak sayang sama kita nggak mau dia sekolahkan kita bapak yang kamu habisin-habisin duit katanya kan uh, lebih baik kita pakai orang-orang katanya uh, memang kita kenyal memang kita kenyal semua apa yang kita inginkan di tapi kita udah di sekolah bukan hanya sayang gitu nah itu ya, ya jadi tidak selamanya tidak selamanya keinginan yang dituruti itu menunjukkan rasa saya mengerti ya. jadi tidak semua yang kita dituruti selalu dituruti itu menandakan kasih saya kadang juga menunjukkan itu apa-apa sudah katanya ah uh makanya ini yang semua keinginan kita dituruti itu atau yang lain-lain nah, dikasih uang terserah mau diapain itu bukan namanya tanda cinta itu belum tentu di itu yang penting kamu senang nah senangnya aja ya. tapi menghati pekerjaan yang tidak baik Nah, dilakukan, ya itu menunjukkan rasa cinta atau rasa sayang. Nah, yang itu seru, kalau kita melakukan kesalahan, dia ya marah kepada kita. Itu menunjukkan rasa sayang. Saya, kalau ada temannya melakukan kesalahan, terus dia nyari di aja hidup hidup lo. Bukan pesan gue Nah, itu bukan berarti dia bukan teman yang saya. Teman yang saya, teman yang saya itu kalau bisa ditegur dengan ucapannya, tegurlah. Kalau nggak bisa dengan perbuatan. Kalau nggak bisa dengan perbuatan, doakan. Itu cara terbaik. Itu caranya, ya. Kalau nggak bisa ditegur dengan ucapan. Dia dengan berdoa contohkan dia. Nah, kalau tidak bisa dicontohkan masih nggak apa-apa juga doakan. Nah, doakan. Nah, itu mungkin kalau masih tahu dia. Takutnya dia lebih tahu dari kita lah kan? dalilnya dia lebih tahu misalnya. Terus kalau kita contohkan juga dia orangnya eh, lebih tahu tentang itu kan iya dia nggak menghiraukan maksudnya nah, karena tadi dia bahkan. karena hidayah itu kita yang masih tapi Allah wali zahdi kaya itu untuk madrasah dan adik ya kita ulangi wali zahdi itu untuk jadi bapak kita karena dia berhubungan pendidikan kita, beliau memasukkan kita ke Madrasah atau sekolah. Jadi ya, madrasah ini memang bahasa Arab ya, artinya sekolah. Ya sekolah. Kalau saya sebut SMP nanti ini yang SD. Ya. ya. yang SD bisa menjadi disebut satu dua. Habislah. SMP. SMP ya? Pernah? Pernah? Pernah nggak saya sebut sekolah? Nggak kan? pernah gak sebelum-sebelum sekolah nah itu ya jadinya sekolah kan itu sudah ya bedok, saya tidak si kromental saya sih tadi nah beliau juga memberikan kita buku buku buku itu dari mana? Nah, buku ini dari mana? dari bapak kita, kita. maksudnya kalau ada, bapak kita bisa gak? beri bukunya Hah? Oh. makanya jangan yang sini sini datang-datang aja cuma main-main doang -main oh, ini yang suka main-main ya? ingat bapaknya juga loh. lelah dia hujan panas dari apa buat apa buat kita belajar nah kalau orang pada percaya nanti yang laki-laki ini rasakan menjadi bapak yang perempuan rasanya menjadi ibu Ya memang itu kontraknya, kan. Masa yang perusahaan jadi bapak Yang Lagi-lagi udah dipecat. Kalau di Kalau dulang mati gimana? Ya, Kalau udah mati? Ya kan itu tak itu kan urusan Allah, bukan urusan saya Nah, kan. Makanya nanti ini pas sudah anak atau pada dewasa sekarang belajar ya, ya jangan pagi-pagi pengen kawin ya, ya. Ya, ya, ya jangan pagi-pagi pengen kawin belajar tinggi-tingginya biar perlu jadi profesor ya terus ya bagi yang mampu kalau yang gak mampu jangan -jangan sampai manapun, ya sampai mana jangan, mampunya jangan paksa ke orang tua ya, ya. Nah, kalau kalau sekiranya nanti kita Bapak kita mempunyai S1 ya kerjalah dulu kan Kita tes 2 usaha istri SMP. Enggak, kerjalah dulu kan. Okay, iya, kerjalah dulu kan. Kerjalah dulu kan. Ah, habis kerja, ngumpulin uang baru baru kembali kuliah kan S2 anak ayo terus, terus dan perlengkapan perlengkapan belajar itu ingat terus kita agar menjadi Pemuda-pemuda agar menjadi seorang, ya, agar menjadi seorang yang sempurna di masa mendatang. Mustahil itu masa depan. Kalau kamil sempurna, nah, ya. jadi kalau ada orang-orang kamil, kamil itu sempurna, maksudnya, ya. Litauna, nah, Billusna, agar menjadi seorang manusia, seorang yang sempurna di masa Nah itu. itu tujuan kita dimasukkan sekolah. agar kita berpendid berpendidikan. Ya. jadi tidak semua bidang itu kita bisa. Ya, tidak ada istilah, tidak ada istilah, oh, walau oh, oh, ya, yeah. yang ada adalah pantai di bidang masing-masing tapi untuk Al-Quran, usahakan minimal kita bisa baca dengan baik dan benar. Ya, kalau kita nggak bisa apa-apa, semuanya enggak. Kan? Ya, terus terus, terakhir, wa ada di ilmi wa adadihi. agar menjadi orang-orang yang berilmu dan benar nah fi an li nafsihi wa li qaumihi nah dengan ilmu ala bi orang-orang yang benar ini dan terdapat nah fi an nah fi artinya ber... bermanfaat yeah bermanfaat bagi siapa? linapsi bagi diri sendiri dan nah? bagi itu masyarakat. masalah dan ada nah, jadi ini ke depan bukan orang yang sudah gali lagi. Ayo, ayo ayo itu pimpin sikir enggak <tik> ini yang <dia, tik> akan pimpin sikir yeah. <tik> nanti ya, ya. nanti gak ada yang bisa dititikir dikali hari orang-orang yang sudah meninggal ayo bapak, maaf kita bisa mana bisa sampai kiamat kedua hari juga gak bisa orang sudah meninggal ya, ya. ya nah silahkan belajar dari sekarang bagaimana caranya titik-titik bagaimana cara dinas bagaimana cara memandikan apa air nah, iya. Karena yang jalan raya akan kencang ya Jadi pemimpin itu tidak harus menjadi presiden, tidak harus menjadi bupati Tidak harus menjadi murah atau ya. Yang diangkut pemimpin di sini menjadi guru juga pemimpin Menjadi kepala rumah tangga juga pemimpin Pemimpin Kedua kelas juga pemimpin nah. Jadi di atas dunia ini manusia diciptakan untuk menjadi konglomerat, kan? pemimpin dan segi agama. Itu kan tujuan diciptakannya manusia, kan? kan? Itu tujuan tujuan diciptakannya manusia oleh Allah, ya. Jadi memang berarti hakikat manusia diciptakan itu memang Amir ibu di bumi ya jadi jangan bilang kok kok nabi ada sampai gituan kita masuk Akhirnya kita keluar dari surga ke bumi bukan bukan bukan kesalahan itu tapi memang takdir kita memang diciptakan manusia ini Amir di bumi. Untuk men, apa namanya? Untuk merawat bumi ini. Ya, itu amanah bagi kita ya manusia. Kenapa tidak malaikat Kenapa tidak malaikat Mari Ini karena manusia yang punya punya apa? Akal dan nafsul yang mampu mencipta cinta. Kalau malekat tidak, tidak punya akal, tidak punya nafsu jadi tak ada enggak ada yang merancang bangunan kayak gini ada malaikat malaikat malaika itu akan mengerjakan sesuai perintah Tuhan saja kalau merancang ancang kayak itu rugi ya jadi kalau yang sulut zikir zikir aja nggak ada kerjaan lain zikir aja yang sulut sulut banyak kerjaan itu udah malaikat beda sama manusia Manusia disuruh ibadah malah, malah pergi ke diskotika Nah itu salah namanya itu Nah salah namanya itu ya Nah itu namanya Zolim Karena tidak sesuai penciptaan oh. ke Zolim ya. kepada siapa? Pak? Bukan kepada diri sendiri Iya, diri, ya. ya, diri sendiri Jadi Zolim itu tidak hanya Para orang lain, diri sendiri juga kita Zolim nah, Kita permaksian itu Maksiat itu bukan hanya bersinah ya Maksiat itu semua perangkat kaitan Allah itu maksiat namanya Lali sholat maksiat Tidak sholat maksiat nah, Maksiat itu bukan hanya zinah Kalau zinah itu memang bagian dari maksiat nah, Minum nomor maksiat nah, itu itulah yang disebut mana? Maksiat Jangan kan? Jadi wasiat itu artinya semua yang yang larangan Al, Allah itu namanya wasiat. Ya, yeah. sampai sini pernah kan? Ah, karena ini, ini sudah jamnya, ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetapi tapi di hal tersebut terangkat mengatakan.